Sebelum nonton. Saya nonton. Di video. Di video. Hari ini. Hari ini. Aku bagi ini toh. Ah, tuh lihat. Ya. Pa! Ya. Yeah. Ah. Oh iya, dah. Ya. Man. halo teman-teman sebeli -teman. hari ini hari ini kita kita mau mau apa oh, papa pa, pa. Pa, papa papa di situ papa jauh-jauh di situ kayak dia ya ya jauh-jauh biar mau hari ini hari ini kita kita mau mau mbak itu ba, bikin eh, uh, mau bikin mau bikin celana celana baju, baju papa cowok cowok cowo. kalau yang satunya baju rok dan baju sama mahkota kalau yang satunya baju dan rok dan mahkota besok kita besok kita Brian mau Briel mau bis, Briel mau bis. Um, bukan. besok besok Briel. Bia. Sama papa. Sama papa. Sama mama. Sama mama. Sama Bang Bili. Sama Bang Bili. Sama mama sa'at. Sama mama sa'at. Sama, sama papa sa'at. Sama papa sa'at. Sama, sama Kakak Tina. Sama Kakak Tina. Sama Amiatu. Sama Amiatu. Sama Bi sama dan keleta ke bis dan ke kereta. Bentar dia mau Terus kalau udah ke bis kereta kita ke Amada dan ke Lita boleh. Kalau sudah kita ke bis kereta terus kita ke Alfa dan Krita moleh Besok kita pakai mobil Ami kalau pak itu kalau beli beli es krim sama kalau beli es krim juga suka ya teman-teman. Besok kalau kita pergi kalau kita uh, pergi naik mobil Ami untuk beli Esri ya teman-teman. Hari ini kita. Hari ini kita. Tadi. Tadi. El, Briel. Berangkat. Berangkat. Sama mama. Sama mama. Tim di, mana mana. Di mana mana. Terus. Terus. Briel sekolah terus mama. Briel aja. terus sekolah terus mama. Seko Kerja Kerja, Mama kerja papa jawa Apa? Itu, perhatian, perhatian Itu Lata dari panjangan ini Perhatian, perhatian Kepanjangan dari ini Dua, nol Dua, nol Tiga, n tiga, nol. tiga nol. Empat puluh, empat puluh dua enam tujuh delapan, Dua, enam, tujuh, puluh, tiga sepuluh tiga sepuluh Dua, enam Dua, enam tiga tiga Tujuh, Tujuh, 15 15 15 <laughs> 30 30, 30 14, 14 17 Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya. Subscribe. Sampai -so lagi buset selanjutnya, <laughs>